Dalam keadaan darurat, kita harus berlari cepat seperti itu Maka dikulisi silat sebagai menyimbang energi yang utama Atau, kawan-kawan perlu ketahui bahwa ketika bayi dilahirkan Selamat berkatul. Dimulai lagi dengan saya Dua Afasa di mata kuliah metabolisme energi dan juga zat gizi makro. Sekarang kita akan membahas jalur glikolisis, ya. Ini masih di topik metabolisme karbohidrat. Oke, ketika kita membahas glikolisis, kita harus memulai dari sesuatu yang menarik dari glikolisis, ya. supaya nanti dapat uh, lebih interest ya uh, lebih tertarik untuk mempelajarinya. Kita akan mempelajari tahap-tahapnya tentu saja seperti itu dan dari tahap-tahap ini nanti berkaitan dengan beberapa gejala klinis ya dalam keadaan tidak normal tentunya. Oke kita bahas dulu beberapa uh, fakta dari glikolisis. Pertama dari namanya dulu ya, hmm, namanya kita dapat lihat di sini adalah gliko dan lisis atau glycolysis terdiri dari dua kata yaitu gliko sebagai glukosa dan lisis artinya adalah pemecahan. Jadi, sederhananya glukolisis adalah pemecahan glukosa Oke, lalu yang kedua Ya, ada beberapa sel-sel yang itu sangat dependen dengan glukosa Ya, tentu saja memiliki cara glukolisis yang berbeda Ya, tetap mereka terjadi glukolisis dalam sel mereka, tetapi hasil akhirnya itu berbeda Oke, langsung saja kita masuk ke yang ketiga Hasil akhir dari glukolisis itu bisa berupa virufat Kemudian bisa juga berupa laktat dan bisa juga berupa etanol. Dan ketiga, ya, ketiga hasil ini ada di tubuh kita, baik dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung di tubuh kita. Oke, lalu kita masuk ke fakta selanjutnya yang menarik dari glikolisis Kondisi ini penting sekali ya, untuk memberikan energi dalam keadaan darurat. Ya, misalkan dalam keadaan darurat, kita harus berlari cepat seperti itu, maka dikolisisilah sebagai pengimbang energi yang utama atau, kawan-kawan perlu ketahui bahwa ketika bayi dilahirkan <tuh> <tuh> ya, terjadi perubahan sistem ya yang awalnya bayi itu tergantung napas, sari-sari makanan sebenarnya tergantung dari placenta ibu kemudian dilahirkan, kemudian placenta terputus seperti itu ada, per, dan kemudian dia baru juga ya, bernapas pertama kali seperti itu. Maka ada fase-fase yang pada fase dia kekurangan oksigen karena putusnya dari placenta. Kemudian dia mencoba mengaktifkan paru-parunya untuk bernapas. Ada fase fase kritis atau darurat di situ, yang itu bagaimana cara si bayi bertahan. Itu sel-selnya menggunakan glikolisis. Karena ketika, melahir, ketika bayi dilahirkan, ya, ketika bayi dilahirkan itu aliran darah relatif berkurang, begitu juga otomatis dengan oksigennya. Nah, bagaimana sisa sel itu bertahan? Dengan glikolisis. Nah, glikolisisnya pada saat kritis itu uh, bisa menghasilkan laktat dan laktat itu bisa menjadi energi walaupun cuma dua ATP tapi secara keseluruhan cukup untuk bertahan dalam keadaan kritis. Nah, kemudian ketika bayi mulai menangis <tik> nah kita lihat ya mulai mukanya merah seperti itu artinya apa? aliran darahnya sudah mulai, lancar oksigennya juga mulai juga terdistribusi dengan baik, maka gelukolisisnya bukan lagi memasihkan langka tapi kemudian ke firfat dan kemudian ke jalur lainnya nah fakta selanjutnya ialah gelukolisis adalah tahapan awal ya dalam satu Rentetan panjang menghasilkan energi. Jadi glikolisis ini merupakan tahapan persiapan tahapan awal dalam memberikan energi bagi tubuh. Ya setelah glikolisis nanti lanjut lanjut ke siklus Krebs yang kita kenal ya, kemudian ke siklus transport elektron. Di mana dari siklus Krebs dan juga siklus uh, trans, siklus Krebs dan juga transport elektron ini akan dihasilkan ATP yang lebih banyak dibandingkan dengan glikolisis. Nah, itu dia fakta-fakta menarik dari glikolisis Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagaimana glikolisis itu terjadi di beberapa jaringan-jaringan tertentu Nanti setelah dari jaringan, -jaringan ini, kita akan bahas tahapan-tahapan dari glikolisis Kita lihat dulu bagaimana glikolisis terjadi di sel darah merah